Selamat sore teman-teman semua. Hari ini di kelas teori kita masuk di pertemuan 12. Silahkan teman-teman dapat mengerjakan assignment sesuai dengan instruksi yang terdapat di morning. Kemudian mengumpulkannya di morning. Silahkan dikerjakan dengan sebaik mungkin. Terima kasih.